Real Madrid Incar Back Arsenal William Saliba di Bursa Transfer Musim Panas Juara La Liga Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak William Saliba dari Arsenal pada jendela transfer musim panas 2023. Menurut laporan Puchajas, William Saliba adalah subjek yang menarik dari Real Madrid atas kemungkinan pindah di jendela transfer musim panas 2023. Back tengah Arsenal yang sedang dalam performa terbaik adalah salah satu dari tiga back tengah yang ada di radar Los Blancos. William Saliba harus berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya sebagai pemain reguler Arsenal. Back Perancis itu telah tampil 11 kali untuk Arsenal, mencetak dua gol dan satu assist Penampilannya tidak luput dari perhatian, beberapa klub terbesar Eropa, termasuk Real Madrid. Juara bertahan La Liga memperkuat jantung pertahanan mereka musim panas lalu dengan mengontrak Antonio Rudiger. Selain itu, David Alaba dan ider Militao juga bergabung dengan Real Madrid dalam dua tahun terakhir sehingga memperkuat lini belakang mereka. Jadi tidak jelas mengapa Los Blancos ingin merekrut belakang tengah lagi tahun depan. Tapi Nacho mungkin tidak akan berada di Santiago Bernabeu setelah musim 2022-2023. Itu karena pembicaraan perpanjangan kontrak antara Real Madrid dan pemain Spanyol itu belum berjalan sesuai rencana. Jadi, Real Madrid mungkin harus menyelidiki pasar untuk back tengah pada tahun 2023 dengan saliba muncul sebagai target yang layak. Real Madrid ingin perpanjangan kontrak Marco Asensio setelah Piala Dunia 2022. Real Madrid dikabarkan ingin menyodorkan Marco Asensio kontrak baru setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Asensio kini menjalani tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid, dan negosiasi untuk kesepakatan baru telah terhenti untuk sementara waktu. Menurut laporan Sport, Asensio belum menerima tawaran perpanjangan masa baginya di Real Madrid musim panas ini. Agennya George Mendes pun meminta klub kenaikan gaji yang lebih tinggi dan menit bermain. Beberapa bulan terakhir, kabar angin tentang keinginan pemain 26 tahun itu, hengkang dari Los Blancos sempat berhembus kencang. Bahkan, sang pemain pernah ngambek tak dimainkan Encelotti saat El Real menghadapi mantan klubnya, Mallorca. Encelotti memang kerap memasang Firpal dan Rodrigo Gos di sisi kanan. Asensio pun menyadari dia bukanlah pilihan utama. Namun, beberapa pertandingan terakhir, dia mulai menerima kepercayaan pelatih meski sebagian besar dia harus memulai dari bangku cadangan asensio mampu menunjukkan kualitasnya. Pemain internasional Spanyol itu mencetak gol kalau Los Blancos menumbangkan LC hari ini Dia telah membuat 10 penampilan di semua turnamen dan berpartisipasi dalam 114 menit tetapi dia sudah mencetak dua gol. enlotti menegaskan kembali keyakinannya pada asensio setelah pertandingan. Dia mengatakan bahwa pemain sayap itu akan berolah lebih banyak waktu bermain di masa depan. Perpanjangan kontrak Asensio di Santiago Bernabeu dilaporkan didukung oleh manajer Ancelotti. Jika pertimbangan itu setelah pagelaran Piala Dunia, ada kemungkinan Los Blancos ingin melihat penampilan jebolan Akademi Mallorca itu. Sebab Asensio sempat dipanggil pelatih Luis Enrique ke timnas Spanyol dalam kompetisi Nations League. Besar kemungkinan mantan pelatih Blaugrana itu akan kembali memanggil sang winger. Di sisi lain, klub rival Los Blancos Barcelona juga berminat menandatangani Asensio. Ia juga sempat dikaitkan dengan Manchester United, AC Milan, hingga Juventus selama musim panas. Federico Valverde Ungkap Penyebab Mampu Tampil Moncer Bersama Real Madrid Gelandang Real Madrid Federico Valverde sukses menjadi salah satu mesin pencetak gol bagi Los Blancos. Federico Valverde pun membeberkan penyebab dirinya bisa tampil moncer bersama Real Madrid.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 Real Madrid berhasil mengalahkan Elche 3-0 dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tiga gol Real Madrid disarangkan oleh Federico Valverde, Karim Benzema, serta Marco Asensio. Karim Benzema sejatinya mencetak tiga gol pada laga ini, namun dua gol lainnya dianulir setelah wasit memeriksa VAR. Setelah pertandingan di Stadion Martinez Valero itu berakhir, Karim Benzema diberi pelakat oleh Presiden Elche, Christian Dragirani. Pelakat tersebut merupakan wujud penghargaan L.C. atas kesuksesan Benzema memenangkan Belandior 2022. Pelakat itu diberikan karena L.C. adalah lawan pertama penyerang asal Prancis itu seusai meraih Belandior. Sementara itu kemenangan atas L.C. membuat Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen sementara. Hari Benzema dan kawan-kawan memimpin dengan koleksi 28 poin dari 10 laga, unggul 6 angka dari Barcelona. Setelah ini, tim berjuluk Los Merengues itu akan berhadapan dengan Serbia pada Minggu 23 Oktober 2022.